Oke okay, Google siapakah Mansyari? <tid> <tid> Batuknya dulu. Gampang di nah, jadi, uh, gue. sih <tid> Claro, marah, npensi, gitu. bitor, bitor, bitor, bitor. Kenapa itu? Kenapa? Apa yang menci? Apa apa yang mau Oh, ulang tak? Oke, oke juga. ada yang Oke, Google, udah berak, jangan kaget ya.